Satu lagi, uh, karena masalah komunikasi ini antara laki-laki dan perempuan, sekarang banyak risetnya dari uh, neuroscience. Saya berharap ibu-ibu banyak belajar tentang bedanya otak laki-laki perempuan, ya Bu. Jadi nggak sering bertanduk, ya? Contoh-contoh kiri. Jadi otak manusia itu kan terbagi dua. Terbagi dua ada kiri, ada kanan. Terbagi dua persis belahan hidung. Coba Ibu rasa gini dulu. Ke atas, ke atas. Nah, terbelahnya begitu ya? Dan gak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir ya Jangan merasa yang rambutnya belah pinggir miring sebelah aja, begini, begini, terbelahnya gini Nah ada otak, ada anatomi otak yang di tengah ini Kita biasanya sebut namanya corpus kolosum Rupanya corpus kolosum wanita lebih tebal dari pria Lebih tebal 30% Gara-gara lebih tebal itulah, ini kan fitrah ya Maka wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu Ibu sering begitu? Masak, nyuapin, balas WA, kaki ngepel. ya? Itu karena otak tengahnya perempuan lebih tebal 30%. Nah, jadi kita suka merasa kita multitasking. Padahal itu fitrah. Nah, pria, karena lebih tipis 30%, maka pria itu kalau mengerjakan sesuatu di, di depannya, itu cepat konsentrasi. Dan pada saat konsentrasi, pendengarannya menurun. Ini yang membuat pria... Apabila mengerjakan sesuatu hal di depannya setelah lebih 10 menit Dia tidak akan mendengar apa yang wanita katakan padanya Ini yang kadang membuat pertengkaran suami istri Jadi kadang, ibu kalau panggil suami yang sedang baca eh, apa, koran dan nonton TV Berapa kali panggilnya bu? Berkali-kali kan? Apa rasanya bu? Kesel? Bukan suami tidak mau mendengar Memang mereka sedang konsentrasi, pendengaran menurun. Dan sebetulnya para suami suka curhat juga sama saya kalau ada sesi-sesi curhat. Mereka bingung, kenapa istri-istri kalau panggil suami matanya melotot? Kenapa? Karena eh, suami nggak suami tahu kalau itu panggilan ketiga. Yang kita cantik itu di panggilan pertama. Jangan ya, gitu ya. Mas, dia nggak dengar karena sedang konsentrasi. Masih cantik kan? Ya? Panggilan kedua, mas... Enggak dengar, mulai, mas <SILENCIO> Jadi pas nengok Pas nengok gitu kan <SILENCIO> Jadi pas nengok Itu suami merasakan kenapa sih kalau manggil melotot Itu juga membuat suami itu tambah kesel Tambah juga merasa, alah Ya, percuma juga saya bikin sesuatu gitu Jadi ini yang harus banyak selalu di diingat Dipelajari juga Karena ini nanti menyelamatkan, insya Allah Ya, iya. Dan juga apa? Uh, tadi yang seperti Ustadz Maulana bilang, kita perempuan. Betul itu. Dalam risetnya adalah karena otak bicaranya perempuan beda dengan otak, otak bicaranya laki-laki. Otak bicara laki-laki programnya ada di otak belahan kiri saja. Perempuan kiri dan kanan depan. Foto sen cerewet. itu komplikasi, <laughs> Jadi E, karena cuman di belahan kiri e, otak bicaranya pria Maka pernah dihitung-hitung oleh ilmuwan Dalam sehari pria itu rata-rata komunikasinya hanya 7.000 Pria yang pendiam 5.000 Pria yang e, memang wataknya pembicara bisa 9.000 Wanita karena otak bicaranya kiri dan kanan depan Itu setelah dihitung-hitung Rata-rata komunikasi wanita per perharinya 20.000 Ada juga yang pendiam e, 16.000 Pendiam, ya. Di, di, di sini yang sering bikin konflik, membuat wanita suka kesal sama suaminya. Padahal bukan karena itu. Masalahnya adalah komposisi bahasa yang sangat berbeda, 7000 dan 20.000 Makanya kadang-kadang wanita kalau WA suaminya panjang lebar dijawab Oka marah. Padahal nggak usah marah. Saya awalnya begitu, kalau dijawab Oka sama suami saya akan nesu. Tuh kan, dia nggak sayang lagi sama aku. Tapi sekarang setelah tahu ilmunya, panjang lebar WA, dijawab, oka malah bangga, ya Allah, laki-laki banget suami gue. <laughs> Oke, semuanya, luar biasa.